بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النَّبَإِ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا tentang apakah, mengenai apakah, mereka saling bertanya-tanya, yakni orang-orang kuraisi sebagian di antara mereka bertanya-tanya kepada sebagian yang lainnya. Tentang berita yang besar, ayat ini merupakan penjelasan bagi sesuatu yang dipertanyakan mereka itu. Sedangkan istifham atau kata tanya pada ayat yang pertama tadi mengandung makna yang mengagungkannya. Hal yang dimaksud adalah Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya terkandung berita mengenai adanya hari berbangkit dan hal-hal lainnya. Yang mereka perselisihkan tentang ini, orang-orang yang beriman mempercayainya, sedangkan orang-orang kafir mengingkarinya. Sekali-kali tidak, kata ini merupakan sanggahan yang ditujukan kepada orang-orang kafir tadi, kelak mereka mengetahui, apa yang bakal menimpa mereka sebagai akibat daripada keingkaran mereka kepada Al-Quran. Wow. صِرَاتَ مَاءٍ فَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا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 dan kami turunkan dari awan yang tebal yaitu awan yang banyak mengandung air dan sudah saatnya menurunkan air yang dikandungnya Sebagaimana halnya seorang gadis yang sudah masanya untuk berhaid, air yang tercurah, artinya bagaikan air yang dicurahkan. Supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian, seperti biji gandum, dan tumbuh-tumbuhan, seperti buah tin. Dan kebun-kebun, atau taman-taman, yang lebat, tumbuh-tumbuhannya, lafal al-fafan bentuk jamak dari lafal lafifun, wasanya sama dengan lafal syarifun yang bentuk jamaknya adalah asya'afun. Sesungguhnya hari keputusan, di antara semua makhluk, adalah suatu waktu yang ditetapkan, waktu yang ditentukan untuk memberi pahala dan menimpakan siksaan. Yaitu hari ditiup sangka kala, menjadi badal dari lafal Yaumal al-fashl, atau merupakan bayan daripadanya, yang meniupnya adalah malaikat israfil. Lalu kalian datang, dari kuburan kalian menuju ke maukif, atau tempat penantian, berkelompok kokom, secara bergelombang yang masing-masing gelombang berbeda dari gelombang yang lainnya.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 Sesungguhnya mereka tidak mengharapkan, artinya mereka tidak takut kepada hisap, karena mereka ingkar kepada adanya hari berbangkit. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan Al-Quran, dengan sesungguh-sungguhnya, maksudnya, dengan kedustaan yang sesungguhnya. Dan segala sesuatu, dari amal-amal perbuatan, telah kami hitung, telah kami catat, dalam suatu kitab, yaitu dalam catatan-catatan di Loh Mahfuz supaya kami memberikan balasan kepadanya, antara lain karena kedustaan mereka terhadap Al-Quran. Karena itu rasakanlah, artinya, Lalu dikatakan kepada mereka sewaktu azab menimpa mereka, rasakanlah pembalasan kalian ini. Dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kalian selain daripada azab, di samping azab yang kalian rasakan sekarang. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, maksudnya, mendapat tempat kemenangan di surga. Jazab.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 sebagai balasan dari Rabmu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan hal tersebut kepada penghuni-penghuni surga sebagai pembalasan darinya dan pemberian menjadi badal daripada lafal jaza'an yang cukup banyak. Sebagai pembalasan yang banyak, pengertian ini diambil dari perkataan orang-orang Arab, Artinya, dia memberiku dengan pemberian yang cukup banyak. Atau dengan kata lain bahwa memberikan pemberian yang banyak kepadaku sehingga aku mengatakan, cukuplah. Rab Langit dan Bumi dapat dibaca Rabbi awati wa Wal Ardi dan Rabu awati wa Wal Ardi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah. Demikian pula lafal ar rahmaan dapat dibaca ar rahmaanu dan ar rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabun tadi. Mereka tiada memiliki, yakni makhluk semuanya dihadapannya, hadapannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatah kata pun yaitu tiada seseorang pun yang dapat berbicara kepadanya karena takut kepadanya. <tuh>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 Itulah hari yang pasti terjadi, hari yang pasti kejadiannya, yaitu hari kiamat. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya, yakni, kembali kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepadanya, supaya ia selamat dari azabnya pada hari kiamat itu. Sesungguhnya kami telah memberingatkan kepada kalian, hai orang-orang kafir mekah, siksa yang dekat, yakni siksa pada hari kiamat yang akan datang nanti, dan setiap sesuatu yang akan datang itu berarti masa terjadinya sudah dekat, pada hari, menjadi saraf dari lafal, adzaban berikut sifatnya yakni berikut lafal kariban, manusia melihat, setiap manusia melihat, apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, yakni perbuatan baik dan perbuatan buruk yang telah dikerjakannya semasa di dunia. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, huruf ya di sini bermakna tambih, Sekiranya aku dahulu adalah tanah, maka aku tidak akan disiksa. Ia mengatakan demikian sewaktu Allah berfirman kepada binatang-binatang semuanya sesudah dia melakukan hukum kisah sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain. Jadilah kamu sekalian tanah.